Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar? Kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini mungkin sedang panik berlebihan Atau mungkin sedang dilanda rasa ketakutan Karena belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol yang memang legal OJK Hari ini banyak yang sedang panik ya Dan apapun hari ini masalah yang sedang kalian hadapi di awal video ini aku pengen membakar kembali semangat kalian yang mungkin sudah padam karena menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Bahkan mungkin segera bertambah karena sudah hampir saja mau gali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain. Nah hari ini aku pengen mendoakan kita semua ya agar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harus masih tetap semangat supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan aku juga pengen mengingatkan bahwasannya kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun ya. Jadi jangan ada lagi yang memanfaatkan kesusahan kita hari ini, kepanikan kita hari ini. Dengan cara ditipu oleh orang lain ya jelas ini bakal membuat nyesek banget ya kan? Oke baik hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi pinjol yang legal OJK Dan mungkin salah satunya ada yang sedang kalian pakai atau mungkin lima aplikasi yang akan kita jelaskan ini lima limanya sedang kalian pakai wow banyak banget ya hari ini udah biasa kalau gagal bayar lima enam bahkan ada yang sampai sepuluh dua aplikasi pinjol total utangnya bisa sampai dengan empat puluh juta hari ini sedang panik banget udah nggak nafsu lagi mau ngapa-ngapain yang penting hari ini kalian harus bisa tetap nafsu makan ya supaya kita bisa Uh, miliki energi untuk bekerja dan melunasi semua permasalahan hari ini ya kan dan aku tetap mengajak kalian itu membersihkan hati niat dan pikiran ya supaya jalan kita lurus supaya permasalahan ini cepat selesai supaya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka tadi diberikan Tuhan kepada kita dan kita mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan hidup hari ini amin ya Rabah, amin Oke, pada video kali ini kita pengen ngebahas aplikasi KTE Kilat. Isi Cash, Wangmi, kami dan ada Pundi. 5 aplikasi yang hari ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oh, kita ganti. Yang ada Pundi kita pengen ganti dengan modal nasional ya. Kemarin banyak yang bertanya tentang aplikasi modal nasional. Kita cut dulu untuk yang di ada Pundi. Oke, monitor. Oke, baik ya. Untuk di aplikasi yang 5 tadi kita sebutkan Ada yang pakai salah satu ya Dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran Kalian bisa menuliskan pengalamannya Bagaimana ketika didesak oleh pihak DC di aplikasi yang tadi kita sebutkan Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini Oke 5 aplikasi yang tadi kita sebutkan Ada Kami, KT Akilat, ada Pundi, Modal Nasional Sama Isi Cash, Uang Mi Ada Pundi Kita kan. Oke jadi 5 aplikasi yang kita sebutkan tadi memang sudah legal OJK Wah iya bang, berarti nanti kalau aku nggak bayar di aplikasi ini maka aku akan kena slick ojek b checking ya kemungkinan seperti itu. Tapi nggak perlu panik, resikonya kalian bakal nggak dikasih ngutang lagi di semua tempat yang sudah terkoneksi ke slick OJK Jadi bang, aku kepengen punya motor baru bang, aku pengen kredit motor di perbankan atau mungkin di perusahaan ini. Ya itu sih tergantung pihak leasingnya banyak kok yang sudah terkonek OJK itu tapi masih dikasih kesempatan buat ngutang-ngutang dan kredit motor. Antas bang bagaimana bang kalau aku seandainya nanti pengen minjem uang ke bank. Nah kalau yang itu mungkin sedikit agak ribet ya kan. Karena apabila memang lima aplikasi yang tadi kita sebutkan itu sudah terkoneksi ke selik OJK maka uh, akan ada catatan buruk di situ bahwasanya kita masih punya tunggakan itu doang. Nah untuk di lima aplikasi yang tadi kita sebutkan Hari ini banyak dari subscriber kita ini udah gak mikirin lagi selik OJK Udah deh masalah Slick OJK nanti-nanti kalau memang kita sudah punya uang Kita akan lunasi satu persatu Dan nanti secara otomatis juga nama kita akan pulih kembali Nah sekarang yang menjadi masalah itu Banyak dari subscriber kita itu takut tentang debt collector lapangannya Tadi jelas ya untuk lima aplikasi yang kita sebutkan tadi Ada kami, modal nasional, isi cash terus mi sama apa tadi ini ya ada lima ya tadi kita sebutkan mereka sudah legal ojekan nanti kalian bisa ngelihatnya untuk di belakang layar monitor ini tunjukkan layar monitor oke okay. kita pengen jelaskan dulu nah itu untuk di aplikasi yang tadi kita sebutkan oke okay, lanjut ya apakah lima aplikasi ini sudah memiliki debt collector lapangan bang KTA kilat ada kami modal nasional isi cash sama mi ya lima jadi aku pengen ngejawab bahwasannya 5 aplikasi ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang lalu membayar hutang. Jadi artinya hari ini kalian ditugaskan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang baik, dengan cara tidak melakukan tindakan kriminal. Jangan karena hari ini sudah ditagih tagi sama aplikasi pinjol langsung panik ya. Berbuat Kriminal dengan cara merampok, mencuri, merampas arti orang lain. Wah itu bahaya. Nanti masalahnya jadi tambah banyak lagi. Ya santai aja dulu relax ya. Apapun hari ini tekanan yang sedang kalian rasakan. Cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa dengan serius. Berusaha dengan bagus. Insya Allah pasti ada saja jalan keluar dari setiap solusi Setiap masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Yang penting sabar. Karena... Segala sesuatunya, hari ini yang menjadi masalah itu, kita memang harus punya proses ya untuk bisa menyelesaikannya satu persatu. Jangan pernah berharap untuk menyelesaikannya langsung sekaligus, apalagi untuk yang hanya menunggu gaji bulanan, yang mungkin rezekinya rezeki harimau ya, nggak menentu, nggak ada gaji bulanan, nggak tahu. Jadi kita nggak bisa mengatur keuangan kita, jadi stop dulu ya. Untuk berpikir yang aneh-aneh, apalagi untuk yang masih semangat banget buat gali lubang, tutup lubang, hentikan sekarang juga. Dan jangan diteruskan. Menambah deretan hutang sudah pasti akan menambah pemikiran kita menjadi kacau. Yang sedikit ini saja sudah membuat kita panik berlebihan. Oke, untuk debt, debt collector lapangan, lima uh, aplikasi yang tadi kita sebutkan tidak memiliki debt collector lapangan. Dan apakah lima aplikasi yang tadi abang sebutkan akan melakukan penyebaran data bang Banyak yang takut ya Karena mungkin hari ini sudah mendapatkan beberapa pesan-pesan melalui WA Yang kalau dibaca pasti membuat tidur tak nyenyak makan tak enak mandi pun tak basah Bagaimana pengalaman kalian ketika belum mampu melakukan pembayaran di lima aplikasi yang tadi kita sebutkan Tuliskan langsung di bawah kolom komentar di bawah video ini Apakah mereka akan melakukan penyebaran data atau tidak? Jawabannya tidak. Loh, Abang kok tahu? Nah, ini dia. Keuntungan ketika kalian berurusan dengan aplikasi pinjol legal OJK. Jadi OJK udah ngasih tahu. Asosiasi Pendanaan Fintech bersama Indonesia sudah kasih tahu. Kemkominfo juga sudah kasih tahu. SWI juga sudah kasih tahu. OJK udah kasih tahu. Semuanya udah ngasih tahu semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan penyebaran data debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi udah cukup jelas. Dan terjawab sudah tiga kegelisahan kalian di dalam video ini. Oleh sebab itu bantu support dong. Dengan cara subscribe, like, dan share semua video-video kita. Biar aku lebih semangat lagi untuk mengedukasi dan memberikan informasi terkait semua aplikasi pinjaman uang online. Baik yang legal maupun ilegal. Oke. Okay. Jadi tiga hal tadi lah yang hari ini selalu menjadi buah pikiran dari teman-teman. Jadi udah kita jawab pada video kali ini. Dan apa yang harus kita lakukan Bang ketika kita sedang berurusan dengan masalah aplikasi pinjol ini? Tidak ada. Kalian hanya ditugaskan untuk terus berusaha dan berdoa. Ya, Kalian diperintahkan untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang. Ingat semua permasalahan hutang aplikasi pinjol ini belum bisa diselesaikan secara sekaligus secara keseluruhan jadi memang harus kita pilih dan pilah ya aplikasi apa hari ini yang memang kita sudah mampu untuk melakukan pembayarannya kalau belum mampu bagaimana bang jangan dipaksakan stop bayar dulu jadi fungsi dari stop bayar ini bukan aku menyuruh kalian untuk tidak membayar ya kan apalagi untuk yang legal ojk aku pengen dan afi juga menganjurkan ya agar untuk tidak gali gali lobang tutup lobang lagi dan harus segera memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu jadi ketika kita sudah meluruskan hati, niat, dan pikiran kita memang kita mau bayar Hari ini tugas kita itu ya stop bayar kalau kita memang belum benar-benar mampu Sambil ngumpulin uang lalu nanti kita bayar utang Loh bang nanti kan bunganya terus bertambah bang gak apa-apa Daripada terus-terusan membayar biaya perpanjangan ini itu segala macam Karena OJK udah ngasih tahu ya pemberian biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal loh bang gimana bang aku pinjamannya di 6 juta nih nanti kalau aku biarkan selipat kelipatannya menjadi 20 juta ya banyak juga ya kalau yang memang seperti itu nah ada solusi lain kalian bisa langsung bernegosiasi kepada pihak aplikasinya mereka nggak mau bang mereka masih tetap memaksa untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi udah biarin aja kalau seperti itu yang penting kita kumpul uangnya aja dulu Mana tahu nanti kita punya rezeki yang lebih banyak lagi, kita bisa langsung bayarkan saja. Dan jangan lagi berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol yang tidak mau bernegosiasi dan membantu rakyatnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Hmm, Oke, okay, itu sudah cukup jelas. Oke okay, baik, ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.